Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Belajar Asripedia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi dan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Kak Asri Fatun Agustini. Saya merupakan seorang pengajar matematika di Ruang Guru. persamaan linear satu variabel itu yaitu merupakan persamaan yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Mana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Nah, yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang ketiga membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Perhatikan beberapa pertanyaan tersebut. Kita akan belajar mengidentifikasi apakah pertanyaan tersebut merupakan persamaan linear satu variabel atau bukan ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. 7 3x 4. Nah, relasinya di sini adalah sama dengan. Kemudian variabelnya adalah variabel x. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Nah, sehingga disebut persamaan linear satu variabel kemudian yang kedua di sini relasinya adalah sama dengan variabelnya adalah variabel y dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu nah sehingga disebut juga dengan persamaan linear satu variabel yang ketiga di sini relasinya adalah sama dengan ya dengan variabelnya ada variabel n dan ada variabel n di sini variabelnya ada dua gitu Pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, karena memiliki 2 variabel maka bukan disebut persamaan linear 1 variabel Tetapi persamaan linear 2 variabel Selanjutnya, ke nomor 4. X kuadrat ditambah 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Di sini, relasinya adalah sama dengan dan variabelnya ada X kuadrat dan ada Y. Dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Nah, karena pangkat tertinggi variabelnya bukan satu, maka ini bukan persamaan linear satu variabel, tetapi merupakan persamaan kuadrat. Lanjut ke nomor 5, relasinya adalah sama dengan dengan variabelnya x, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu, disebut persamaan linear satu variabel. Ke nomor 6, relasinya adalah sama dengan variabelnya x dengan pangkat tertinggi variabelnya 1. Nah, sehingga disebut persamaan linear satu variabel selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan persamaan linear satu variabel nah perhatikan di sini 2x plus 7 sama dengan 13 Nah kita mau menghilangkan konstantanya konstantanya adalah plus 7 caranya dengan menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari 7 kebalikan dari 7 yaitu Kebalikannya adalah min 7 Sehingga kedua ruas nanti kita jumlahkan dengan min 7 Diperoleh 2x plus 7 dikurangi 7 Sama dengan 13 dikurang 7 Diperoleh 2x sama dengan 13 dikurang 7 Yaitu 6x sama dengan Nah, supaya tinggal x aja Kedua ruas ini harus kita bagi dengan Koefisien dari x Yaitu 2 Kedua ruas kita bagi 2 ya 2x dibagi 2, yaitu x, 6 dibagi 2, yaitu 3. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Selanjutnya ke nomor 2. Di sini ada konstantanya min 2. Nah, kedua ruas nanti kita jumlahkan dengan inverse dari konstantanya Kebalikan dari min 2 itu adalah plus 2. Sehingga diperoleh 1 per 3x dikurangi 2 plus 2 sama dengan... 3 ditambah 2 Nah yang ini merupakan ruas kanan Yang sebelah kiri sama dengan merupakan ruas kiri gitu ya 1 per 3 X sama dengan 3 ditambah 2 yaitu 5 Nah disini supaya 1 per 3 X nya itu enggak ada Berarti kedua ruas nanti harus kita kalikan dengan berapa nih teman-teman Supaya 1 per 3 jadi 1 berarti harus dikali 3, gitu kan Kedua ruas kita kali tiga 1 per 3 X diperoleh X saja 5 dikali tiga yaitu 15 Sehingga penyelesaiannya dari 1 per 3 X dikurang 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 15 Nah demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Ya, demikian pembelajaran kita kakak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar